Pada tanggal 14 Maret tahun 2022, Elon Mas orang terkaya nomor satu di dunia. Lewat tweetan di twitternya menantang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berduel. Satu lawan satu, Elon mengatakan, dengan ini saya menantang Vladimir Putin untuk pertempuran tunggal, taruhannya adalah Ukraina. Tentu saja tweet ini mengundang banyak kontroversi, sampai-sampai Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov. Mengomentari tweet Elon ini, Ramzan berkata, Elon Musk, sebuah nasihat, jangan mengukur kekuatan Anda dengan kekuatan Putin, Anda berada di dua liga yang sama sekali berbeda, dan ini bahkan bukan tentang seni bela diri atau judo, misalnya, bagaimana Anda melihatnya, apakah Anda berada di sudut merah ring tinju, seorang pengusaha dan pengguna Twitter, dan Putin, dengan pakaian biru, Seorang politisi dan ahli strategi dunia yang menginspirasi kekaguman di Barat dan di AS. Vladimir Vladimirovich akan terlihat tidak sportif ketika dia mengalahkan Anda, lawan yang jauh lebih lemah. Karena itu, Anda perlu memompa otot-otot Anda untuk berubah dari Elona yang lembut, banci, menjadi Elon yang brutal seperti yang Anda inginkan. Saya mengusulkan pelatihan di salah satu dari beberapa pusat pelatihan di Republik Cehnya. 1. Universitas Pasukan Khusus Rusia. Di sini Anda akan menjalani pelatihan senjata api dengan pasukan khusus kejuaraan dunia yang mengalahkan pasukan khusus AS pada tahun 2015 seperti bukan apa-apa. 2. -apa. Ahmad Fight Club. Di sinilah Anda akan dilatih untuk melakukan pukulan, kualitas yang dibutuhkan dalam pertarungan apapun, di bawah bimbingan Abu Zayed Fismuradov. Anda akan belajar dengan cepat menarik diri tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental, memberi Anda keberanian baja. 3. Perusahaan penyiaran televisi dan radio negara Grosny Chechen, berlatihlah di dinding Grosny, di mana mereka akan memberitahu Anda tentang metode PR hitam Amerika dan mengajari Anda cara memantau dan memperbarui akun jejaring sosial. Anda akan kembali dari Republik Chechnya Menjadi orang yang sama sekali berbeda, Elona, yaitu Elon? Begitulah komentar dari Presiden Chechnya untuk tantangan duel Elon Musk kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Kalau menurut netizen siapakah yang akan menang jika Elon Musk dan Putin berduel, silahkan komen di kolom komentar.